Ini adalah pisau lipat Red 2 di dalam besi D2 dan yang ini Red 1 juga di dalam besi D2. Kedua-dua bilah adalah dari Ontario Knife Company. Dan yang ini pula CWI Elementum Tanto. Dan bagi tajuk ulasan minggu ini CWI Brazen Tanto. Apa khabar kawan-kawan subscriber dan YouTube semua? Ya, CVV adalah anak syarikat Wee dari China yang ditubuhkan pada tahun 2018 yang menawarkan berbagai implementasi reka bentuk pisau yang berfungsi, berguna dan bermutu bagi setiap peringkat pengguna dengan harga yang tidak memacahkan bank. CVV Brazen, ya diperbuat daripada besi D2 dengan kemasan cucian berbatu hitam dan disepuh pada 58 ke 60 HRC yang mengeraskan dan menguatkan besi D2 sebagai landasan pembikinan bilah yang tahan lasak mampu memegang tajam mata bilah dengan baik dan juga tahan karat dengan label D2 yang tersembunyi di balik julur pelambung. Reka bentuk mata bilah CVV Brazen yang mengikut gaya American yang dengan hujung mata bilah yang mering pada 30 darjah yang membuncang dan menebal untuk kekuatan menusuk dan juga memotong Berat keseluruhan CVV Brazen 107 gram dengan panjang bilah di dalam keadaan tertutup 114.7 mm dan panjang keseluruhan bilah 202.7 mm Dengan panjang mata bilah 88 mm Tampang bilah 12 mm Dengan ketinggian atau kelebaran bilah Pada 30.63 mm Ketebalan stok mata bilah Menirus dari 3 mm kepada 0.63 mm dengan ketebangan di balik mata tajam bila 0.60 mm asahan pada mata bila berata tinggi ya dengan membuncang pada tulang belakang bila yang menirus dengan kekurangan yang lintuh dan melindap pada hulu mata bila dengan ricasso pada dedaun hulu kepada garisan pembenam dengan paduan asahan dan rencana CBB pada depan pangsi bilah. Penggerakan julur pelambung yang menarik keluar mata bilah, sementara kancing ibu jari yang mengetis yang mengerah aksi bilah dengan licin dan lancar di atas sangkar alas bola seramik dengan ukuran pada paduan jari. Jelur pelambung juga berfungsi sebagai paduan jari pada hulu bilah untuk melindungi genggaman yang penuh dengan lebih selamat dan terkawal. Sisi gagang CVV Brazen disaluti dengan lapisan G10 merah pulasan yang berjalur dengan penunjang belakang G10 yang dibentuk dengan lubang tali pintal. Skru diikat mendatar pada pelapik kerangka stainless steel yang memperkasakan bilah dengan kunci pelapik yang menahan paksi bilah sedalam 30% dengan kukuh. Mata bilah memusat ke tengah tanpa ada sebarang goyang pada paksi bilah. Pengepit kunci hitam stainless steel yang bersilang. Ia ya, diikat tinggi untuk diselip pada kocik dengan mendalam bersama mata bilah menunjang ke atas. Akhir kata dari persembahan bungkusan CBB kepada pilihan besi dan tumpak reka bentuk juga pada kemasan mata bilah dengan harga yang mesra pengguna CBB Brazen Tanto dengan mudah menjadi pilihan dan kegemaran saya. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.